Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya PNSKA official Oke guys, jadi seperti biasa ya di sini saya akan membagikan preset alik motion lagi guys. Nah jadi di sini itu presetnya yang collab-collab guys. Oke mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Yeah. Oh. Oke okay guys, lanjut ke preset yang kedua. Oke lanjut ke presiden yang ketiga guys. Oh no no Oke okay, lanjut ke berisita yang keempat guys. Oke, lanjut ke episode yang kelima, guys. Oke lanjut ke preset yang ke-6. Hmm. Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-8 Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-9 Oke okay, guys lanjut ke set yang ke-10. Prasamrafi remix. Oke guys lanjut ke preset yang ke-11. <laughs> Oke guys, selanjut ke berisi yang ke-12. Besti kok mandang fisik mandang jabatan dong Ketua kelas. Osis. Kutu buku. Bendahara. Beban besti. Oke guys, selanjut ke berisi yang ke-13. Bukil Funky. Rimbek. Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke-14 <tip> Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke-15 Intro <tip> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16. Oke, okay, kita lanjut ke preset yang ke-17. Oke okay guys lanjut ke preset yang ke-18 oke okay, selanjutnya ke preset yang terakhir yaitu ke 19 Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya